Keluarkanlah orang-orang ahli niyaka Bukan orang yang duduk di dalam niyaka tak? Orang yang akan menjadi ahli niyaka Orang yang duduk ramai-ramai Di kalengnya anak cucu Nabi Adair Adam bertanya Siapa ahli niyaka itu? Allah berfirman Dari setiap seribu orang Ambillah 999 orang Ini hadis masyur Selalu kita duduk dengar Nah. Selepas kita dengar hadis-hadis naik -hadis lagu ni. Hal ini terjadi ketika anak kecil menjadi beruban kepalanya dan setiap perempuan yang mengandung akan gugur anaknya serta kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk tetapi azab Allah itu sangat keras. Ayah katanya haru-hara hari kiamat adalah sangat besar pada hari itu. Para sahabat merasa hairan, mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa kau di antara kami menjadi orang yang mendapat pengecualian itu? Maknanya dalam seribu orang cabuknya, seorang jadi ahli syurga, 999 ahli mereka belakang. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Sedara-sedari yang dikasihi selian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari jemaah Mengwafir di dalam bulan Syahban tahun 1444 Hijrah Kita masuk di dalam hadis yang ke-173 Di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah Di dalam babnya yang kesenggila Ikhraju Ba'athin Nar Membawa keluar ahli niyaku Hadisnya berbunyi An-Abi Sa'idin radhiyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا, يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعض النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله يا رسول الله سيتنا بك يا, يا رسول الله يا رسول الله أينا الرجل قال ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومينكم رجل ثم قال والذي نفسي في يدي إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي في يدي إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة Inna masyalakum fil al Bukhari 3348 ribu dan Muslim dua Maksudnya dari Abu Sa'id. Walidnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Sabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni reha hari kiamat belaka ni duduk di pada mahsyar. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Adam." Sebab panggilnya, panggil Adam, Adam bapak manusia. Maka Adam pun menjawab, "Aku penuhi panggilanmu dan taat kepadamu." itulah Adam royak katanya labbai kawasan nah, wa Itu gitulah. Yo Tuhan. Tuhan panggil ada gapo? Segano kebaikan honyo ditangemung ya Allah. Allah berfirman royak kepada Adam, keluarkanlah orang-orang ahli miaka. Bukan orang duduk di dalam niaka dak. Orang yang akan menjadi ahli niaka hak duduk ramai-ramai. Di kalangan anak cucu Nabi Adair Adam bertanya Siapa ahli ni aku itu Allah berfirman Dari setiap seribu orang Ambillah 999 orang Ini hadis masyur Selalu kita dengar Selalu kita dengar hadis-hadis lagu ni Hal ini terjadi ketika Anak kecil menjadi beruban kepalanya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 Pengecualian itu. Maknanya, dalam seribu orang, cabutnya, sore jadi ahli syurga. 999 ahli neraka berlaku. Masya Allah. Sahabat Nabi berasa hari, siapalah, Dairabkan, Yukwin, dalam seribu itu cabut sore. Maka, baginda bersabda, bergembira lah. Lepas Nabi katanya, Abshiru. Maknanya bergembiralah kamu. Kerana ada seribu orang yang dikeluarkan dari golongan Ya'juj dan Makjuj. Maknanya jenis jing, jenis pasal impot-impok kafe. Nah, hok ganah-ganah. Dan dari kamu hanya satu orang sahaja. Maknyo katanya ramanya dikalangan Ya'juj dan Makjuj, mereka itu akan dibangkit juga sikit lagi. Pastu duduk sekali belaka dan di padang mahsyar. Baginda bersabda lagi Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maknanya supoh dengan zat Allah Ta'ala Sesungguhnya aku sangat berharap Kamu akan menjadi sepertiga dari ahli syurga Ini Nabi wayak, Nabi harap Neng Naisam Umat Islam ni Ataupun orang-orang yang beriman Akan menjadi ahli syurga Lepas tu Hak nak jadi ahli ni aku Masya Allah, banyak Cuba kita gambar dan ada 1000 cabuk soreng. Dan ada 1000 cabuk soreng. Hak nak jadi ahli syurga. 999 lagi ahli ni aku. Apa oh, banyak mana manusia. Hak nabi royak kata dia, "Aku harap neng naisam di kalangan kamu." Kemudian kami bertahmid. Mana mau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Sahabat nabi ni alhamdulillah, Allahu akbar, pakak sebut gitu belaka apabila dengar hak nabi Wayah satu per tiga. Lepas pada tu, Nabi wayak pula Baginda berkata lagi Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Sesungguhnya aku sangat berharap Kamu akan menjadi separuh dari ahli syurga Nabi sebut lagi Kerendeng menjadi ahli syurga Allah, ni nak no, ayat katanya Nabi ni Harap sungguh-sungguh umat dia nak jadi Umat yang kunapap nah, Bukan umat gorak-gorak berih-berih Duduk tak tahu berapa. Dua dosa. Dua kata kepada Allah. Tak. Nabi naknya. Orang yang menjadi ahli syurga sikit lagi. Dekat dengan umat dia. Keren. Lagi. Sesungguhnya. perumpamaan eh, kamu di antara semua umat. Adalah seperti sehelai bulu putih. Di badai lembu hitam. Cuba kita gambar. Kan? lembu hitam semua. Gama katanya semua manusia. Patu hak ada bulu putih tapung ko ataupun sikit. Patulah orang yang menjadi ahli syurga. Nak banding macam semua tu, bulu hitam semua tapi ada tapung sikit Allah, hak hitam tu ahli syurga, ahli neraka belaka, hak putih tapung tu ahli syurga. Satu lagi. Atau seperti garis yang terdapat di lengi keldai Cuba kita gambar Tengok ke apa? Malai Ataupun hemah hema Kelabu-kelabu hema, Tapi ada Sikit-sikit ya Tapu-tapu Yang duduk di lengi dia Itu bandingnya katanya Ramanya yang akan menjadi ahli nengaku Tapi sedikit sahaja menjadi ahli syurga Kita minta Dengan Allah Subhanahu Wa Taala Supaya kita termasuk di dalam Golongi Hak sikit tu Hak boleh duduk Di dalam syurga Sebab Galiknya Dalam pro'el pun Nabi Itu Tuhar katanya Qalilun Qalilun Arti apa Sikit Kumpulnya sikit Owe sikit Bila sikit Tu makna Qalilun Lepas tu Bila Tuhar sebut Qalilun Adanya Alik belakang Wa Qalilun Min ibadiyashyakur Sikiknya dikalangi hamba-hambaku yang bertemu kasih. Qalilam ma Nah, Dengar saksinya. Qalilam ma tashkurun. Sikik yang kamu yang kamu terima kasih. Itu nah, gitu. No ayat katanya. Bilangi sikik, kumpulan sikik ini adalah kumpulan yang berjaya, yang tuhera yak di dalam pro'el. Tapi, yang banyaknya, Walakin akthara an-nas la ya'lamun tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. tetapi kebanyakan, tu manusia yang kafir, yang ingkar, yang fasik, yang buat kerosakan. Ah tu, rendiknya lagu tulah. Tuhan raya di dalam Quran. Habis itu dah. Kita pergi sikit lagi. Yaitu masuk Tajuk yang ke-10. Fikakul muslimina Bi uddatihim min ghairihim Tebuh seh para muslim Dengan bekala dari orang lain Lagu mana? To have jadi orang kafir tu Sebagai tebuh seh kita Nak bubuh orang kafir dalam niaka Tapi nak titan kita tu hampir-hampir nak masuk niaga ataupun kena masuk niaga tapi dicabuk lagi dibue orang yang berime supaya apa tuhan nak ambil orang kafe bubuh dalam niaga nak tebus orang Islam tu be. supaya orang duk tukar tua prakan itulah tukar apa tukar orang-orang hak masuk grup ah mu waktu baik aku waktu baik orang aku sore aku hantar orang mu 10 orang Negeri-negeri lah ni lagu tu. Setengah-setengah negeri. Sebab apa? Sebab masing-masing ada orang yang kena duduk dalam gok. Rakyat pun duduk dalam gok aku. Rakyat aku duduk dalam gok pun. Tapi dia tengok tu apa? Orang-orang penting. orang duduk dalam gok tu. Kadang-kadang seorang banding dengan lima orang, sepuluh orang dan sebagainya. Sebab orang seorang ini jadi orang cerdik, orang bijak. Boleh mikir dan boleh buat benar-benar yang gligo-gligo maknanya yang berharga kepada kepada negara dia. Nah, begitulah. Cuba kita tengok tengoklah. Boleh. So, hadith dua hadith lagi. Hadith yang ke-174. An Abi Musa radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza kana yawmul qiyamati dafa Allahu 'azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqul hadza fakaak fakaakuk minan minan nar." hadis dikeluarkan oleh muslim 2777 maksudnya dari abu musa radhiyallahu anhu berkata sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba hari kiamat Allah akan menyerahkan seorang yahudi atau seorang nasrani kepada setiap muslim ini maknanya tukar tukar apa tukar jadi ahli neng lepas tu jadi orang islam ahli syurga Allah lalu Allah berfirman kepada muslim itu, inilah penebusmu dari seksa api neraka. Jadi tu hai ambil orang kafir boh dalam neraka. Padahal kita orang Islam ni ada dosa, ada apa? Ada kesalahan. Tapi dengan sebab Allah tak ada Yang nak seksa manusia hak deraka kepada dia pasal kafir, deraka godo tu kan ni. Maka Tuhan rayat kepada orang muslim, aku rahmat kepada mung kalau kira amalan hang mung duk buat jahat-jahat karuk-karuk dah apa ni mengaka terus. Tapi dengan sebab aku taithon mung, mung tubi. Tak ada nak tak ada nak duduk dah dalam mengaka, maka Tuhan bubuh orang-orang kafir, ter utamonyo orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya. Patu semua ugamalah. Kita kiyah sendiri, hak Nabi rayat katanya. Yahudi Kristian kita gamar katanya di atas muka dunia tidak tahu apa ratus agama selain daripada agama Islam. Nah. Akhir sekali tajuk yang tajuk yang sama juga hadis yang ke-1750 iaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hadhihi ummatun marhumah azabaha bi aidiha Fa dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4292 hadis sahih maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya umat ini dirahmati ada satu hadis yang supaya nabi Raya katanya Inna ummati ummatun marhumah. Ada juga inna hadzihil ummata ummatun marhumah. Sesungguhnya umat ini dirahmati Allah. Nah, Tuhan yang kasihanlah kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azabnya ada di maknanya diterima di dunia. Sebab Tuhan uji kita dan melalui banyak-banyak ya -banyak Sakit, susah, mati, bala, gotu bala, gani, jalan dah tu Sebab apa tu? Ada tu jual dia Ketika hari kiamat tiba sikit lagi Diseruhkan kepada setiap orang muslim Seorang dari kalangan kaum musyrikin Hak sani rakyat Yahudi, Kristian Tapi hadis ni musyrikin Orang musyrikin, orang syirik dengan Allah Ta'ala Lalu dikatakan kepada orang orang muslim inilah penebusanmu dari azabnya kau. Ini kita harap lagu ni. Kalau nak harap katanya amalah kita, usaha yang kita dok buat, tak pada dah kita nak duduk di dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi rahmat yang tinggi Allah Ta'ala beri kepada kita, mudah-mudahan kita boleh duduk di dalam syurga nanti. Bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama dengan oke okay. islah semua wallahu alam ni sebagai hari jumaat yang terakhir dah eh? dalam bulan Syakban lepas tu jumaat depan ni jumaat ramadan wallahu a'lam ala wa ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh